di Kloso Kidul Kecamatan Klosoklater, di sini karnavalnya banyak sound systemnya. Juga mantap buat berjoget DJ sambil bergoyang. Acara ini memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia, yang ke-77. Jangan lupa dompet HP uang kontak kendaraan. Sering dicek kilur, biar tidak hilang. Mudah-mudahan dulur-dulur semuanya, yang pada nonton acara ini.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 share. I'm We'll